oke kita langsung aja timur satu per satu oke lanjut ke persediaan yang kedua Aku pilih mama muda, aku pilih mama muda yang ideal. Oke, okay, lanjut ke presiden yang keempat ya. Oke, okay. oke okay, lanjut ke presiden yang kelima oke okay, lanjut ke presiden yang ke -6. lanjut ke presiden yang ke oke okay, lanjut ke presiden yang ke delapan oke okay, lanjut ke versi dengan kesembilan oke okay, lanjut ke versi dengan kesepuluh Oke lanjut ke presiden yang ke-11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 Oke okay, lanjut ke presiden ke 14 belas ya. Oke, okay, lanjut ke versi ke-15. Oke, lanjut ke versi ke-16, Oke, lanjut ke presiden ke-17. Oke, lanjut ke presiden ke-18. Oke lanjut ke peserta yang ke-19 ya. Oke lanjut ke peserta terakhir itu ke-20.